Bermula dari hobi saya masak dan buat kue, saya coba buat kue untuk dijual. Tapi saya sering mengalami kesulitan mencari bahan atau alat baking. Dari situ tercetus ide untuk menjual bahan maupun alat baking. Musik Kami memulainya dengan sangat sederhana, hanya saya, suami, dan satu orang karyawan dengan memaksimalkan ruko yang kami kontrak. Kami hadir sebagai solusi memudahkan warga Bali untuk mendapatkan kebutuhan baking yang lengkap. Inilah yang menjadi titik balik lahirnya toko bahan dan perlengkapan kue Udefeni. Seiring berjalannya waktu, dengan kepercayaan dari para pelanggan dan supplier, toko kami terus berkembang. Kami juga membuka kursus atau baking center. Hingga pada akhirnya, kami membutuhkan tempat yang lebih luas dan memutuskan untuk pindah ke Jalan Kartini. Pemilihan lokasi ini sangat tepat dan karena strategis sebagai pusat perdagangan dan pasar. Untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi dalam jumlah besar, kami menyediakan jasa pengiriman ataupun pelanggan dapat melakukan pengambilan langsung di Gudang Feni yang berlokasi di Jalan Raya Kargo. Kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, dengan selalu up to date mengetahui kebutuhan dan permintaan customer, kami terus menerus menawarkan berbagai inovasi menarik di antara seperti pembelanjaan e-commerce Feni Online ID hingga layanan pengiriman belanja secara instan dengan Feni Express. Dengan cara ini, kami dapat memberikan nilai tambah pada para pelanggan kami. Sejalan dengan visi kami untuk menjadi pusat perlengkapan dan bahan kue terdepan terintegrasi dan terlengkap di wilayah Bali, sejak 2013 itu pula kami terus melakukan beberapa ekspansi dengan memperluas dan membagi bangunan toko menjadi beberapa bagian yaitu toko bahan kue, toko perlengkapan kue, dan juga grosir untuk memudahkan pelanggan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dari awal berdiri hingga saat ini. Dengan semangat optimisme untuk terus bertumbuh bersama dengan seluruh pelanggan setia CPP ini bersama, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memperlebar jaringan kami lebih luas lagi.